Bukannya setiap buku itu boleh kita baca gitu kan? Tapi di sini ada beberapa buku yang tak boleh ataupun diharamkan di negara Malaysia. So ini dari Kopi Kopi Go channel. Jadi langsung saja di like, share, komen dan subscribe nya. Linknya ada di deskripsi guys. Langsung saja kita tengok videonya. Let's go. ini ada yang kenal dengan buku ini. Ini adalah Mengenal antara diri. buku yang diharamkan di Malaysia menurut Mufti. Ini mengajar ilmu yang boleh memesongkan minda. Mungkin ada yang tertanya-tanya Kenapa Ekram ada buku ni wow. Ini bukan buku saya Ini buku saya pinjam Untuk buat intro video ni Dan selain daripada buku ni Ada beberapa lagi buku yang diharamkan di Malaysia Dengan pelbagai message Seperti Buku yang menyebarkan ajaran Syiah, Buku yang menyebarkan agenda LGBTQ Dan itulah perkongsian kita pada hari ini okay. Ini adalah buku-buku yang diharamkan di Malaysia Dan Kenapa? Kenapa gitu kan? Sebentar, buku-buku ini telah diharamkan atau dilarang oleh KDN atau Jakim. Sila rujuk kepada kenyataan rasmi dari KDN atau Jakim tentang pengharaman buku-buku ini, guys. Oke, okay. komik Ultraman The Ultra Power, penggunaan ayat Allah. Siapa yang tidak kenal watak superhero dari Jepun ini? Fenomena Ultraman ah. seiring dengan fenomena Satria Baja Hitam ataupun okay. Power Rangers. Sekitar 80-an sehingga 90-an dahulu. Ramai yang membesar dengan menonton Ultraman Yang sehingga hari ini mempunyai ramai peminat Filem dan betul, kartun betul. animasi Ultraman tidaklah menjadi masalah Yang menjadi kontroversi ialah terbitan buku komik berjudul Ultraman The Ultra Power Yang diterbitkan pada tahun 2014 dahulu Ia menggunakan terma ongloh di dalam buku komik tersebut Ada sebuah watak yang dikenali sebagai oh. Ultraman King Yang kuasa dan sifatnya disamakan dengan Tuhan Dan bila komik okay. ini diterjemahkan di dalam versi bahasa Melayu pula Ia menggunakan terma Allah Lebih tepat lagi, description Waduh. watak Ultraman King adalah seperti berikut Ultraman King dianggap sebagai dan dihormati sebagai Allah Atau Elder, semua wira Ultraman dengan penggunaan Allah di dalam buku komik ini, Kementerian Dalam Negeri KDN telah mengambil keputusan untuk mengharamkan penerbitan buku ini di Malaysia. Di atas okay. alasan yang watak ini akan menjadi idola kepada kanak-kanak yang kemudian akan memesongkan pemikiran mereka. Secara betul, betul. langsung, akan mengganggu-gugat kesucian kalimah suci ini. Namun begitu, jangan salah faham, Ultraman tidaklah diharamkan. Hanya buku komik buku ini sahaja saja. yang Komiknya diharamkan. Ya. Jadi, janganlah takut okay. kalau tengok Ultraman lepas ni. Seterusnya, okay. Sebongkah Batu di Kuala Kerang. Buku ha. yang mempunyai ajaran syiah. Dari buku komik, kita oh. lihat sebuah buku novel dengan tajuk yang saya sebutkan tadi. Telah diterbitkan pada tahun 2011, ini ialah sebuah novel yang ditulis oleh seorang penulis yang terkenal dan kontroversi di Malaysia dikenali sebagai Faizal Terani. Novel oh, okay. ini menceritakan kisah seorang pelakon muda bernama Sharifah Izzati yang dipanggil untuk berlakon sebuah dokumentari kedatangan Islam di tanah Melayu. Di dalam okay. dokumentari tersebut dipaparkan jalan cerita kedatangan Islam ke tanah Melayu yang dibawa oleh pengikut mazhab Ja'fari dari Parsi. Mazhab Ja'fari pula ialah pengikut-pengikut ajaran Islam Syiah, satu mazhab oh, yang diharamkan okay. dan diisytiharkan sesat oleh Jabatan Agama Islam Malaysia Jakim. Jalan cerita yang agak ekstrim ini seakan memberikan pengiktirafan yang Syiah pernah bertapak di tanah Melayu suatu ketika dahulu. Di dalam Okay. satu babak di dalam novel ini ada diceritakan orang Islam patut berhenti membina masjid sebaliknya mereka perlu menggunakan dana yang ada menghasilkan lebih banyak filem untuk menimbulkan kesedaran terhadap dunia Islam pandangan-pandangan okay. ini dianggap ekstrem yang membawa kepada pengharaman novel ini kepada Jakim namun begitu betul, betul. menurut kabar berita pada tahun 2015 pengharaman terhadap buku ini telah pun ditarik balik ini oh. bukan satu-satunya buku Faizal Terani yang diharamkan. Buku yang bertajuk Aku, Maka Aku Ada juga turut diharamkan Jakim disebabkan okay. mempunyai unsur syiah dan juga propaganda LGBTQ. Adakah oh ini God. satu penulisan novel secara tidak senada memaparkan pendapat yang ekstrim ataupun memang betul Faizal Terani cuba untuk menyampaikan sesuatu message kepada semua pembacanya mungkin anda kenal dengan karya Faizal Terani ini bolehlah kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah aurat muhammadiyah pegangan darul akram ajaran sesat ayat di hujung judul buku ni macam kenal kan Bukan Ikram tetapi Akram, akram Lebih tepat lagi arkam. ia merujuk kepada kumpulan Al-Akram satu kumpulan ajaran sesat yang telah diharamkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia sejak Ogos 1994 lagi. Ini okay. ialah sebuah gerakan yang diasaskan oleh Ashari Muhammad yang berasal dari Negeri Sembilan. Dia menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan fahaman Islam Sunni. Di seluruh dunia, dia berjaya mengumpul ribuan pengikut dan kumpulan mereka ini aktif wow. dari tahun 1968 sehingga tahun Tahun 1994 dahulu. Di kemuncak okay. gerakan persatuan sesat ini... ...mereka mempunyai lebih dari 10,000 orang ahli... ...dari seluruh dunia... ...termasuklah ah. di Malaysia... ...di Indonesia... ...Thailand, Mesir, Jordan... ...Brunei dan Australia... Berbalik kepada buku ini pula Buku ini berfungsi sebagai kitab pengikut-pengikut Al-Akram Ia menceritakan okay. sejarah songsang Islam mengikut kepercayaan mereka Ia juga memaparkan pandangan-pandangan ekstrim Asyari Muhammad Yang tidak sesuai untuk saya nyatakan di sini untuk mengelakkan kekeliruan di antara kita. Apa yang pasti, isi kandungan di dalam buku ini mengandungi ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan akidah dan syariah ah, yang boleh okay. mengelirukan masyarakat Islam. Itulah sebab kenapa ia diharamkan. Buku seterusnya, Mengenal Diri, Peninggalan Tok Kenali Kelantan, Mengajar Ilmu Makrifat. Ini ialah sebuah buku yang mengajar Ajaran ilmu makrifat daripada tok kenali yang berasal dari Kelantan. Ia ditulis okay. oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Yusuf Jwalk. Buku ini mengajar tentang ilmu makrifat. Ilmu makrifat tu apa pula? Untuk sesetengah orang mereka percaya di dalam menuntut agama Islam terdapat empat peringkat. Peringkat pertama ialah ilmu syariat. Yang kedua yeah. ialah ilmu tarikat. Yang ketiga ialah ilmu hakikat dan peringkat ilmu tertinggi. Ialah ilmu makrifat Mereka percaya di setiap peringkat akan ada cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh penuntut Seseorang penuntut itu harus menyelesaikan satu persatu peringkat sebelum belajar peringkat yang lain Kalau ada yang gagal untuk mengikut peringkat-peringkat ini dengan sempurna Seseorang itu boleh hilang akal dan menjadi gila Berbalik ha. kepada buku ini pula ia mengajar tentang ilmu peringkat tertinggi yaitu ilmu makrifat seperti juga buku sebelum ini adalah tidak sesuai untuk saya nyatakan di sini intipatinya okay. Apa yang pasti yang terkandung di dalam buku ini Telah disifatkan oleh Jakim Sebagai bertentangan dengan fakta sejarah Ia memberikan tafsiran Al-Quran dan hadis yang salah Boleh menyebabkan ah, kesesatan betul, Di laman website Jakim Mereka mengharamkan orang Islam untuk melibatkan diri Dengan ajaran ilmu marifat ini betul. Dan yang terakhir Buku Ulama' yang bukan pewaris Nabi Buku yang mengajar tentang Islam liberal. Buku oh. ini ditulis oleh Ustaz Wan Jiwan Husin. Menurut Harian Metro, buku ini bukan sahaja mempromosikan liberalisme, tetapi okay. ia juga dikupas menggunakan logik akal serta mengandungi unsur penghinaan terhadap Islam dan ya jelas Allah. menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Secara langsung akan mengelirukan pembaca terutamanya generasi muda Dengan Betul. itu pada tahun 2017 dahulu Kementerian Dalam Negeri KDN mewartakan perintah larangan terhadap buku ini Selain daripada itu ada beberapa buah buku Tantra. bertemakan liberalisme juga telah diharamkan Termasuklah buku yang bertajuk G25 Breaking the Silence Menurut fellow oh, kanan adis. Institut Kajian Strategik Islam Malaysia IKSIM, Ustaz Engku Ahmad Fazil Buku ini akan menjejaskan keharmonian dan penuh dengan cadangan Yang membawa kepada fahaman sesat Termasuklah oh. agenda LGBTQ Menjadikan oh ini buku terakhir Yang diharamkan di dalam video kita pada hari okay. ini Terima kasih kerana menonton Macam yang saya cakap tadi Ini bukan buku saya Lepas ni saya akan pulangkan balik kepada Tuan punya buku buku ni Dan um, kepada anda semua, janganlah beli pula buku ini. Uh, cukup sekadar kita tahu ia diharamkan dan kenapa ia diharamkan. Betul, betul. Semoga video pada hari ini bermanfaat untuk semua. Kalau yang belum amin. subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami membuat naik. Itu sahaja daripada saya pada hari ini. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya gupigupigo menarik setiap hari. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi ya, ada buku yang memang diharamkan ya diedarkan seperti itu karena apa? Karena banyakkan itu pesan-pesannya ataupun isi daripada bukunya itu yang pertama yang pasti itu sejak saya istilahnya di sekolah ataupun pondok pesantren itu pasti banyak buku-buku yang mengandung penyesatan. Yang pertama itu kebanyakan liberal Sampai banyak juga istilahnya daripada asatid As Ataupun orang-orang yang sudah ilmunya agak tinggi Tapi pemikirannya adalah liberal Sampai pernah suatu saat Seorang yang saya kenal itu diusir daripada pondok Gara-gara apa? Gara-gara pemikiran dia liberal Dan mengajak santri-santri yang lain itu untuk Ya sama seperti mereka Seperti itu So ya itu kebanyakan terjadi ya Mau di Malaysia maupun di negara-negara lain Di Indonesia juga Pasti akan terjadi seperti itu Karena misi daripada mereka itu seperti itu Dan yang kedua adalah LGBT Kebanyakan seperti itu juga Karena setiap istilahnya anak muda sekarang ini Sudah banyak ya hampir Ya kalau, kalau dibilang Kalau kita lihat di sosmed dan lain sebagainya LGBT ini sudah kayak hal biasa seperti itu dan ini tanda-tanda hari kiamat nanti sebuah hal yang istilahnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sudah biasa seperti itu jadi di mata masyarakat macam dah biasa naudzubillah summa naudzubillah kalau kita nampak macam nih kita berdoa kepada Allah ya Allah agar supaya diberikan hidayah agar supaya berhenti kita tegur mereka seperti itu guys dan yang terakhir yang tadi disebutkan oleh Abang Ikram adalah yaitu penyesatan di mana akidah seperti itu guys yang ada makrifat seperti itu Belajarnya memang ada gurunya betul-betul Kalau tidak ada gurunya hanya melalui buku itu dan sumbernya tidak bisa dipastikan maka bisa kita menjadi gila guys banyak istilahnya pernah saya juga kejadian ya Ada seorang santri itu datang ke rumah seperti itu Dan dia itu sudah otaknya itu sudah tercuci Oleh istilahnya sebuah buku ataupun sebuah ajaran Yang mana mengajarkan ma'rifatullah seperti itu Dan dia tidak sholat Dan mengatakan kepada kita dan juga kepada orang lain bahwasanya kita tidak perlu sholat Karena orang yang sudah mencapai ma'rifat itu hanya dengan mengingat Allah mereka sudah sholat Seperti itu Dan sedangkan dalam ajaran agama Islam Tidak ada ajaran seperti itu Kalau kita memang beriman kepada Allah Mau ulama wali setinggi apapun Mereka tetap melakukan sholat Semakin istilahnya kita cinta kepada Allah Semakin dekat kita kepada Allah Maka kita akan memperbanyak sholat kita Tidak tidur di malam hari Mengerjakan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan semena-mena istilahnya kita. Kalau sudah mencapai, kita tak perlu sholat. Nah, itu orang gila namanya, guys. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan buat teman-teman semua. Silahkan komen yang baik-baik ya, nasihati ya. Kita menyebarkan kebaikan-kebaikan dimana di kolom komentar ini pasti banyak orang yang baca juga, ya kan? Jadi, kalau teman-teman ada tambahan ataupun buku-buku yang memang betul-betul diharamkan juga, maka teman-teman bisa istilahnya komen. Di bawah, sertakan listnya Sehingga saya juga tahu buku apa saja Yang istilahnya tidak boleh Ataupun kita dipublikasi Seperti itu guys, sehingga kita berhati-hati Lagi dalam memilih Istilahnya untuk buku bacaan kita Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemben Ududiri, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh